Oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi monitor yang saat dicolokkan ke laptop itu menjadi flickering ya Atau semacam ada glitch gitu ya kalau kalian tahu juga kayak semacamnya ada yang putih-putih gitu ya Atau ya baru beda-beda ya glitch di setiap monitor dan ini tiba-tiba uh, connect dan disconnect Connect dan disconnect dan tiba-tiba kayak gitu dan itu jujur sering aja sih menurut saya gitu dan sebenarnya ini bukan masalah pada kabelnya, dan bisa juga sih sebenarnya masalah pada kabelnya atau memang masalah dari monitornya. Tapi saat saya menggunakan PS4 di monitor saya itu nggak ada masalah kayak gitu, jadi kemungkinan memang ada masalah pada laptopnya gitu. Dan mungkin kalian bisa coba untuk ngefix laptopnya ya, kalian bisa coba untuk update drivernya gitu, untuk update driver dari uh, tergantung juga laptop kalian, karena di sini saya menggunakan Intel, jadi saya uh, untuk... Driver untuk yang output ke monitor itu menggunakan Intel grafik atau ya Intel SD lah ya Intel SD 530. Kalian bisa update atau mungkin kalian bisa coba cari tahu dulu untuk driver kalian apakah uh, outdated atau enggak. Kalian bisa coba update dengan aplikasi apapun bebas kalian bisa pakai aplikasi Driver Pack atau apapun. Cuma di sini saya menggunakan driver Booster versi 7 dan ini gratis juga sih. Kalian bisa dapetin di Steam dan nanti akan muncul di sini untuk yang outdatednya dan berhubung kemarin saya udah mencoba untuk ngefix uh, masalah ini saya udah update yang sistem devices ini yang Intel Management Engine Interface di sini kemarin uh, saya yang ini saya kemarin udah update dan sekarang udah nggak ada masalahnya lagi gitu dan bukan cuman untuk yang update driver doang saya juga mengupdate untuk yang di Windows uh, update gitu di sini Windows update dan kalian bisa klik yang Windows update dan tinggal kalian cek for updates atau apapun itu kalau udah muncul ya cuman agak lama mungkin karena laptop saya tadi ya mungkin sambil rekam juga ya jadi ya, emang agak berat juga gitu sini kalian bisa klik yang cek for updates uh, semoga aja semoga aja bisa uh, ngefix ya untuk yang update ini. Untuk saya udah nggak ada lagi masalah flickering pada monitor saya gitu ya yang dicolok ke laptop. Dan saya takutnya sih kayak ini kayak monitor saya yang dua tahun yang lalu monitornya itu tiba-tiba flickering dan ya ternyata memang, memang monitornya rusak gitu kan. Dan sini nanti akan muncul gitu ya untuk uh, update-nya walaupun di sini gak ada hubungannya sama layar. Ya kalian update aja sih ya. Dan ya. Yeah, kayak monitor saya yang waktu itu ya yang dua tahun yang lalu itu flickering sampai muncul warnanya itu jadi hijau gitu dan ternyata memang benar kayak gitu panelnya memang rusak dan setengah setengah dari layarnya itu mati gitu dan dan saya takutnya kejadian lagi dan ternyata alhamdulillah enggak gitu untuk di monitor samsung saya ini gitu walaupun umurnya sekarang udah dua tahun ya kalau yang uh, monitor sebelumnya itu umurnya bagus tahun dan udah kayak gitu gitu dan nggak ada masalah lagi mungkin kalian juga bisa coba untuk mengganti kabel hdmi nya atau mungkin bisa dicoba di replug gitu ya dicabut terus pasangin lagi mungkin kabelnya longgar atau mungkin dari kabel HDMI-nya kotor atau dari portnya mungkin kotor mungkin ya kalian bisa coba aja uh, Kalian bisa coba satu-satu uh, gitu ya dan kalau misalnya salah satu yang tadi nggak bisa kalian bisa coba aja dan ya jadi cukup gitu doang sih untuk videonya Jadi caranya kalian bisa coba satu-satu dan ada beberapa cara caranya juga untuk mengatasi monitor yang flickering di laptop kalian bisa ke satu update driver yang kedua update Windows yang ketiga mungkin Kalian bisa ganti uh, kabel HDMI-nya, atau mungkin kabel HDMI-nya longgar, atau ya mungkin berdebu gitu ya. jadi kalian bisa bersihin dulu untuk port-nya, dan udah sih, kayaknya cuma tiga itu doang ya. Mungkin, atau mungkin yang keempatnya masalah memang masalah dari monitornya gitu. Tapi semoga aja nggak sampai rusak sih ya. Monitornya nggak sampai memang uh, rusak dari panelnya gitu, dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan next watching. bye-bye.